serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar yang membuat kita sedih dan terharu juga saat melihat momen dimana Ma'e So'imah, persahabat ya Ini selain Bunda Inul Ada juga Ma'e So'imah yang memberikan Pesan-pesannya Dan tentunya titip Bunda Lesti Ke Rizky Bilar Ini momen yang sangat membuat kita sedih Dan tentunya terharu persahabat Disimak di kalimat caption yang dituliskan ya Oleh akun Indosiar Pesan-pesan Ma'e Dan titip Lesti ke Bilar Ikutan mewek deh mimin, kalian juga kan Katanya itu persahabat ya Tentunya kita ikut menangis dengan apa yang disampaikan oleh Maesha Ima Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Tentunya dukungan untuk Bundang Lesti Kejora Dari akun Instagram Purnia Anuskarrohma 07 mengatakan Bilar jahat banget sumpah udah diwanti-wanti janji ke banyak orang untuk jaga dede dan dia mengingkari Inilah yang membuat kita Tentunya persahabatnya sedih Melihat Bunda Lesika Kejora Harus mendapatkan perilaku Yang tidak baik Dari seorang Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat Perhatikan ini ada potret Kak official ofisial ya, WOD bareng BBL. Ini bentuk support dan, dan dukungan juga dari Wode persahabatia. Ya. Ada sebuah kalimat anak aduh anak baik anak kuat anak soleh sayang abang sehat ya anak masya allah banget ya. Kita juga pastinya rindu banget sama abang El. Ya. Beberapa hari ini tidak melihat abang Fatih mudah-mudahan sehat selalu untuk abang El. Ya. Anak hebat dan anak yang sangat kuat. Dan selanjutnya persahabat, di Simang juga ada kabar heboh mengenai perselingkuhannya Rizky Bilar Artikel dari tabloid Nova Official, persahabat ya Disebut pakai cincin yang sama, sosok ini diduga kuat jadi perempuan idaman lain Rizky Bilar Wow, kira-kira siapa nih persahabat ya Wanita yang tentunya disebut di kabar ini Kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora mengagetkan banyak pihak. Bilar diduga kuat, tega memukul hingga membanting Lesti karena ketahuan selingkuh. Mengenai kabar perselingkuhan tersebut, nama Devina Kirana diduga kuat menjadi sosok perempuan lain di rumah tangga Leslar. Ini mengejutkan kita semuanya, bersahabat. Dugaan kuat muncul dari postingan Devina memakai baju pengantin Dengan caption mesra yang di-like oleh Bilar Selain itu persahabat, netizen menduga kuat Rizky Bilar Dan Devina memakai cincin yang sama Ini membuat kita tentunya persahabatnya heran juga nih Dengan sesak Rizky Bilar, apa benar tentunya perselingkuhannya dengan Devina Kirana dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, Hingga kini pihak Leslie Kejora dan Rizky Bilar masih belum memberikan penjelasan apapun. Tentunya dibikin salvok kalimat komentar yang banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram Senja Anuskarsen85 mengatakan, Makanya jangan terlalu percaya dan iri sama pasangan yang over pamer kemesraan soalnya suka kebalikannya. Pengalaman saya pribadi Wow Kita lihat juga persahabat ya Komentar selanjutnya Dari akun alfa.zaid Mengatakan Sudah kuduga Dari lokasi syuting Sudah mencurigakan Itu beberapa komentar Dan tanggapan Persahabat ya Ada juga komentar lain Dari Yulistia Anuskar Anggara Mengatakan Tapi katanya bukan si cewek ini Ceweknya udah klarifikasi Kok please neti Jangan salah sasaran Katanya tuh Wow, ini juga menyebutkan bahwa si ceweknya sudah klarifikasi persahabat Kita lihat jawaban dari Nia 1233. Iya, bukan manajernya udah klarifikasi dan nunjukin bukti chatan sama dia. Katanya orang yang selingkuh gua yang kena katanya itu. tuh. Tuh persabak aja ya. jangan salah paham ternyata Devina karena itu bukan itu hanya salah sasaran saja persahabat ya dan kita lihat juga persahabat ya, dari akun sihati fatah mengatakan nggak kaget sama sekali dari awal sudah bisa diduga katanya tuh wow itu beberapa tanggapan dari netizen persahabat yang mengenai soal perselingkuhannya Rizky Billar berikutnya juga persahabat ya, kita lihat nih ada sebuah kabar dari Sobat TV KPI tegaskan melarang pelaku KDRT untuk tampil di acara televisi Wow, sahabat ya kita lihat nih Seiring dengan marahnya berita mengenai KDRT yang dialami Pedangdut Lesti Kejora Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Langsung memberikan pernyataan agar pelaku KDRT dilarang tampil di sebuah acara televisi maupun radio Ini sahabat ya bentuk karma dari kejora nih persahabat ya sudah ditegaskan KPI langsung memberikan pernyataan agar pelaku KDRT dilarang tampil di sebuah acara televisi maupun radio dan berikutnya juga bersama di igasnya Bang Bobby Suarez ini mengunggah sebuah kalimat mohon doanya aja buat kedua adik saya itu mohon doanya untuk semuanya dari kakaknya Papa Bilar ya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ada klarifikasi <tuh> Dan tentunya kita juga berharap banget ya ada klarifikasi langsung dari yang bersangkutan, kita selalu menunggu itu dan pastinya kita selalu menantikan kabar Bunda Lesti dan Abang El. Masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora.